ada ya? Oh. Halo, halo, oh. halo, aduh, hai. Hai. siapa aduh. itu? Baik, bukan, bukan bayi, kaya. Kaya. oh baik, oh, bukan ini kays siapa bukan, itu yang bilang? Bayi. beda baik, baik, yes, yes, Apa? baik bayi, bayi. Ah. baik, ya? baik kalau ngomong, hey, bayi, apa apa?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 Sekian, follow lagi ya? Iya, aku takut di luar depan sih. Sama kapan? aku takut di Aku takut di wakil loh. Sama kaviol, eh, aku takut di luar depan ada, Mana ada karet ke follow aku tuh. Iya, aku gak pernah lihat viking, gak ngerti mainnya. Apa sih nama IG-nya? Aku udah follow tuh, namanya Eukaris. Beban di nah, nah, ini. Baik, banget. Baik, oh, Kalau urusan ke ya. belum verify. Hati-hati oh. loh. Oh, jangan G gitu loh. Oh, nanti aku mau beli centang biru. Oh, dia ngerjain empat juta Oh, debit Oh, mahal ya. ya 2, Lagi, juta. Oh, empat puluh ini? Kaya. Gak usah bain ya, bensu ya Biar Papa aja sama suami. Hey. apa perintahmu hey. apa menanyakan instruksi terlebih dahulu jangan nge-ban aku nggak oh, mau guys, nanti balik lagi ke epic nanti tenang oh, apaoy ya aku, jenis aku sudah percinta. tidak epic loh aku oh. udah jauh loh daripada dicintai apa emangnya secara aku tidak bisa aku, aku legend tapi jauh ya. legendnya sudah oh, di baby mam aman siapa itu bilang astaga baby ka baby kapan mas baby kapan gue main-main clean gue. Nah. Apa yang jadinya akan ditolak? Anakmu mau digebet Imam wah Imam belum cukup umur Gak bisa guys. guys Kaya sih mau. <laughs> eh kok jangan salah loh. Hah, iya. Gila kok Imam gendong-gendong loh. -gendong, oh tadi, iya iya. Iya loh tadi aku digendong. Imam. Atau dari tadi ya. ya. Gendong boleh guys. Ngejokiin pernah gak? Anjay? Oh, oh, papoy papoy papoy dengerin. Yeah tadi Imam bilang ini kais kalau misal kamu nggak main, aku aja yang mainin biar naik oh, lu si anjing ya baby kapa hati-hati kaya sih itu modus penipuan loh oh. iya hati-hati itu -hati. hati -hati. hati -hati. modus penipuan loh hati -hati. iya tucap itu tucap hati-hati itu tucap hati -hati, tu baby alien udah ada, baby Macan udah ada, baby kapa baby kapa <tik> ya ya baby, baby kapa cuman yang bekarat kalau versi imam guys <tik> beda guys ya kapa-kapa, bekarat eh gua apa nih imam eh, nangis uh... di pojokan emang iya guys enggak imam-imam enggak, barusan bilang sama aku katanya ya lebih baik sih urusannya di belakang aja katanya sama KS, katanya tadi aku aku ninjain dia dia itu dia jujur aja kayak lumayan sakit ya itu, <tuh> dia, itu dia bilang dia, dia. dia bilang lumayan aku mau pipis dia bilang ikut aku takut lho. oh iya Allah imam oh, <tuh> Astaga siapa jadi pembohong itu cowok. Lupa ngajarin diri itu. Lupa daratan cowok si OGPX ya. Gue takut panjai Astaga. Woi, Mam! Hati-hati ya mam ya. Kontrol aku. Astaga Eko Eko Imam. Imam Imam. Oke guys ya. Oh, itu kan yang... kok emang. Enggak, itu itu nah, versi yang berkarat. Berkarat itu yang lagi berkarat kapaknya beda, beda, beda, beda. Hmm. Lapor. Itu ah. KAS yang di-report, jangan KAS, eh. Wan! Jangan, guys. Iyi, orang Johnson KS. ini malah KAS coy yang di. Ya, di ini report, tahu ya, apa sih namanya? Si Johnson tuh cheater ya? ya cheater-cheater cheater-cheater. Cheater fake, fake. Cheater-cheater. Semua-semua kasar memang dia. Ya itu Oke. memang orangnya itu, Oke. itu apa namanya, pendusta. Anda belum yang memiliki tipe chat yang ini anda laporkan. Apa, kenapa gitu ya? Nah apa? itu, itu sama tuh sebenarnya kita juga gak tahu kayak situ tadi masalahnya kenapa kayak sama Imam. Ini. Ya emang kalau... Minta lama bang Oji, aman, aman, tenang. Misalnya, kita kita bisa menang. So, ini ya Kaisnya maaf atas ketidaknyamanan baby kapak ya. Ini sekenapa guys? Oh, oh. Gak apa -apa, ya gak apa-apa ya nanti kita bakal kita bengkok-bengkok ini itu baby kapaknya ya oh, Papa, jangan kasihan imamku apa imam. bunuh, bunuh, bunuh. oh my god holy holy shit holy imamku imamku thank you bang Misaki. Bunuh bisa aku. bunuh aku imam gak bisa bunuh tidur malam aku, ini mamem mam. Tapi kasihan loh Imam Soto... Kayes ada hubungan apa sama Imam by the way? Basu What ke? the Gada. fuck? ada, kita, kita temenan loh. Temenan friend-friend gitu ya? Ya friend, temen mabar. Bisa, bisa lebih gak Kayes? Imam ada harapan lebih gak? Gak tau kalau itu. Gak datang, datang kawan, tuh kawan ya? tuh. Gak Apa? Oh belum tahu berarti... Bisa, bisa, dia? berarti bisa. Bisa, bisa. apa? Dia, dia. Rokoknya ada? Rokoknya ada? Bisa bisa, bisa tidur. kalian kenapa satu-satu? Satu ya, guys, satu-satu tuh di sini artinya. Oh gitu ya, nah. di sini aku masih sendiri melihat imam yang marajalela. Ini guys, mau mau diikut. Oh iya, tadi iya, guys, ya, tadi, ya, kais, ya. tadi beneran ikut, bilang ya. kayak gitu, guys. Beneran gimana-gimana ya, gimana? Kata-katanya gimana Masih ingin gak kronologi ya, Coba yang ya Coba-coba ya. coba, lu imam Coba-coba lu imam ah, ini, ini. Coba, coba lu... Nah ini nih Coba-coba lu Ini tes-tes Coba-coba One, two, three Acting, acting Action aku, aku tadi bilang uh, Bentar ya aku pipis dulu Aku bilang kayak gitu Aku boleh ikut gak? Aku bilang Imam gue tunjuk ya Gitu Ikut-ikut Jangan tunjuk cium aja <laughs> Wow tapi boleh ikut ya. Ini Ya, ini contoh ini Imam. Imam, imam. Iman. Iman nih ini boleh enggak Didikan didik didik didik -kan lugus. Oh, ya, tadi aku tadi kan lihat komen kan katanya ah, ngikutin. Ngikutin oh, siapa? Ya, RKT r -E k a ya, Apa bener. yang lu ajarkan ke dia jadi mesum Cok imam sekarang Bahagia co, co. Lu, Ma lu, lu jangan, jangan bikin malu mam Di bio lu tuh ada ad gpx nya Cok Lu, lu si anjing banget sih mam sumpah Baby, ga, be, baby kapak karatan oh, Gua jadi CEO gpx ya guys Ini siapa berantai video, video farewell buat imam Boy. Ini persiap siapa guys? Imam aja belum di Ya, aku aku enggak tahu loh hero-hero. siapa apa? Jadi sih. Kompeten Harley. ngebayangin dia ngomong Iya kan ngebayangin kan ini di kepala gue ini loh, terbayang-bayang coy. Kayak ini Imam, Imam mau ikut ke kencing. Ikut dong katanya gitu. Ya, kita tahu Imam gitu loh. Tapi padahal kita tahu Imam season 4 tuh dia sangat-sangat ini ya. Budi pekerti dan suci ya di situ ya. Budi pekerti. Cuka oh mungkin imam sindrom, sindrom berbakti, berbakti. Yeah. oh Mas mungkin udah px iya dia ah iya cowok dia udah merasa ganteng sekarang Ser serasi okay, sama okay, okay. itu eh KS, sini sama Man. Om Wan nah gitu kita serasi cobain oh. dulu sama Om Wan jangan. cocok jangan, enggak, jangan jangan jangan jangan enggak jangan. itu maksudnya kan itu kan guys kan Odet tuh Odet sama Lancelot oh. kan tahu kan ceritanya Oh ya, tahu. Ah, mereka ini berdua ya, tahu, pasangan tahu, tahu, tahu Ya, jadi di tahun 86 ya awalnya dulu ya. 88. 88 ya. itu mereka ini sempat berkenalan ya, ya dan mereka juga tahun 89 mereka menikah pada saat itu ya. 810. Ya gitu. 90. 90 90. 90, 90. Oh, tahun 90. 90. 90 Odet sama Odet sama Lance. Lance ini menikah. Nah, siapa tahu kan. Tahu kita juga mirip ya. gitu. ntar nah, tahu, tahun tahun 2024 kita nikah. Astaghfirullahaladzim, sumpah, sumpah, viewersku nanti cepu loh. Jangan, Ini nggak jang, tahu, jangan, jangan aku tidak mau loh. Oh, jadi, kliyet nggak mau sama Kak Iwan lebih iri. Iman, Kak oh, kita, oh, kita, oh, orang Iwan, kalah sama Imam kasihan Iwan. <laughs> yeah.